Sintayong umbar nada optimis di Piala Asia 2023. Pantau permainan Vietnam, Indra Syafri tegaskan siap tempur. Faktor Garuda Muda bisa permalukan Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pantau permainan Vietnam, Indra Syafri tegaskan siap tempur. Gabar datang dari pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Shafri yang memastikan bahwa skot asuhannya siap tempur guna menghadapi Vietnam. Tepatnya di babak semifinal SEA Games 2023. Hal itu dilontarkan, usaha Indra Shafri dan staf pelatih memantau langsung laga Vietnam kontra Thailand di laga pemukas grup B yang berakhir imbang. Pada laga tersebut, Thailand sempat unggul lebih dulu lewat akit Polkirerok. Namun, pemain Vietnam, Kuwak Nam, berhasil mencetak gol penyeimbang kedudukan. Indra Syafri mengaku penuh percaya diri untuk bisa mengalahkan Vietnam. Kami menyaksikan langsung laga Thailand dan Vietnam yang berakhir dengan hasil imbang. Kami sudah siap melawan Vietnam nanti. Hari ini, kami persiapan latihan strategi dan taktikal jelang laga semifinal. Ucap Indra Syafri. Sebelumnya, media Vietnam Toto 24-7 sendiri mengakui bahwa Timnas U22 Indonesia layak menjadi calon juara SEA Games 2023. Hal tersebut tidak terlepas dari hasil impresif Scott Garuda muda di babak penyisihan grup. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa Toto 24-7 tetap mengakui kalau Vietnam masih terlalu kuat untuk Timnas Indonesia U22. Namun, di babak semifinal, guru dan murid pelatih Indra Shafing harus berhadapan dengan juara bertahan Vietnam U22. Jelas dibandingkan kompetitor Indonesia sebelumnya, Vietnam jauh lebih baik. The List Total 24-7 Faktor Garuda Muda Bisa Permalukan Vietnam Pertama, tak terkalahkan di fase Group. Timnas Indonesia U22 lolos ke semifinal dengan sangat mengesankan. Bagaimana tidak, skuad Garuda Muda mampu menyapu bersih 4 kemenangan di fase grup A. Hebatnya lagi, timnas Indonesia U22 cuma kebobolan satu gol saja. Di sisi lain, timnas Indonesia U22 sudah mencetak 13 gol. Catatan itu jelas membuat timnas Indonesia U22 kian termotivasi untuk mendulang kemenangan selanjutnya. Kedua, Kemistri Antar Pemain Setelah menang di laga pemungkas grup A melawan Kamboja, Indra Syafri terkesan dengan para pemainnya. Selain bisa menyapu bersih empat kemenangan, jurutaktik 60 tahun itu juga menyebut kemistri antar pemain sudah mulai terbentuk. Padahal secara persiapan, timnas Indonesia U22 terbilang cukup singkat. Indra Syafri pun bon, senang hal itu terlihat di timnya saat ini. Ketiga, mental bertanding meningkat. Tak hanya chemistry, mentalitas pertanding timnas Indonesia U-22 pun mulai terlihat. Idrasi Afriyadin berkat keinginan yang besar untuk menang, membuat mentalitas squad Garuda mulai terlihat. Terlebih timnas U-22 Indonesia sendiri banyak dihuni oleh para pemainnya telah menjadi andalan sintayong di timnas senior dan juga menjadi andalan di klubnya masing-masing. 4 ambisi Raih medali emas sebelum berangkat ke Kamboja timnas Indonesia U22 sudah mencanangkan target membawa pulang medali emas ke tanah air ambisi besar pun menyelimuti penggawa timnas Indonesia U22 untuk merealisasikan target tersebut terlebih Indonesia sudah puasa medali emas di cabang olahraga sepak bola Sea Games sekedar informasi Indonesia kali terakhir meraih emas pada Sea Games 1991 jika menang melawan Vietnam, itu sekaligus membuat timnas Indonesia U22 meraih medali emas kian terbuka lebar. Gabung di grup neraka, Sintayong Umbar Nada Optimis Tergabung di grup neraka bersama Jepang, Vietnam, dan Irak, tak membuat pelatih Indonesia Sintayong berkecil hati. Sebagaimana diketahui, Jepang dan Irak merupakan mantan juara Piala Asia. Sementara itu, Vietnam ialah musuh bebuyutan timnas Indonesia di kompetisi Asia Tenggara. Meski mendapatkan lawan berat, Sinta yang menilai hal ini memberikan nilai positif untuk skuad Garuda. Sinta yang menegaskan bahwa setiap pertandingan penting untuk dihadapi. Grup kami tidak mudah pastinya. Saya akan mengatakan bahwa peluang kami untuk lolos ke babak sistem gugur adalah sekitar 50%. Namun saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada tim saya. Menurut saya, menghadapi rival-rival yang sudah dikenal seperti Vietnam dan Jepang adalah sebuah nilai tambah. Ujar Sita Yong dilansir dari laman resmi AFC. Mantan juru taktik Timnas Korea Selatan itu menyadari posisi squad Garuda sebagai tim dengan ranking terendah di Piala Asia 2023. Tidak demikian, Sinta yang berjanji akan menyemangati para pemain timnas Indonesia agar bisa tampil maksimal di ajang bergengsi sepenua kuning tersebut.